yo what up geng balik lagi di channel gua detektif slot si penyelidik slot guys hari ini oke okay, hari ini gua bawa modal-modal receh ya kenapa seperti yang request kalian ini gue uh, sementara ini gue langsung cus ke TKP nya ke spin turbo 10 kali nah ini banyak yang request guys. banyak banget ya di question Bang modal 200 dong modal kecil dong yang modal 100 200 gitulah bang gitu banyak yang request juga banyak yang nanya-nanya ini kalau modal kecil bisa menang nggak bagi retro ya bisa lah gila drok, ya kan dan ya, langsung gua buktiin aja ke kalian semua ya. ke gua langsung tunjukin ke, ke, ke, ke kalian semua gila ke, kali ini mau buktikan gua kira konek ya. Jadi gua buktikan aja ke kalian semua bahwa senar retro ini retro 777 ini the best ya. situs paling gacor dan terpercaya di sejak raya raya. Gua sering main di sini ya, kalau kalau gua kalau main itu tetapnya di sini guys ya. Ini si itu wih wih wih. Ini kasih scatter empat guys. Tuh kan? gua bilang apa barusan? Gua bilang apa barusan? Nah, nih ini buktinya nih langsung ya. dikasih sketser empat ya. Waduh waduh waduh baru awal awal main dikasih sketser empat Apalagi ya ganti terbukti buat kalian semua yang nanya-nanya yang request request ya. Jadi langsung saja Jadi ke Retro 777-nya ya. Ini sih itu paling waduh gacor lah the best ya. List, uh, ini situs nomor satu di list gua nih. gue demen banget main di sini. itu gua main di sini tembus 33 juta, guys. bilang enggak ya? jadi buat kalian semua langsung cus disini main disini ya ini gua waduh pokoknya gali-gali tkp disini enak banget dah ya sampai minta-minta gua disini ya okelah okay uh, buat kalian semua yang sudah klik video ini yang lagi nonton juga thank you banget ya thank you banget buat kalian semuanya yang sudah support video ini channel gua juga sampai detik ini thank you banget ya dan jangan lupa buat penonton-penonton baru dibantu like share sebanyak-banyaknya share ke teman-temannya sekiranya main slaughter ya dan dibantu subscribe dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya ya agar kita eh, agar kita ya agar kita bersama men, menembus keterbatasan ya. Kecela akan channel-channel lain ya. Kita buktikan ya, kita baka, kita hajar mereka semua ya, dengan pola-pola gasul di retro 777 ini ya. Oke. Okay. Oke, okay, dikasih scatter yang isinya sekitar ribu lumayan ya. Lumayan banget ya oke okay, jadi ini sebenarnya gue main iseng aja ya gue main iseng aja sesuai request kalian aja gue bukti kalau di sini tuh bisa up ya di sini tuh saldonya bisa up ya yang penting kita mainnya itu pakai logika pakai akal ya jangan sembarangan main ya kalau sembarangan main ya, ya tanggung sendiri lah ya oke okay, langsung kita ke pola selanjutnya uh, spin turbo ya enggak uh, entar gua gua ini gua apa aja ya? Gua apa aja nih ya? Gua up saldonya eh gua up ingannya kita ke 20 kali. Nih, ini pola racikan gua sendiri nih ya. ini gua enggak ada ikut pola siapapun ini. Ya. Gua buktiin ke kalian ini dengan pola racikan gua ya. Karena ini God of Olympus ini udah kental banget di hidung gua saya Aroma-aromanya memang udah ya pokoknya kental lah ya. Ini kebaca banget sih, ini trick-triknya, treat ini trick and tipsnya kebaca banget ya. Oke, jadi buat kalian semua yang bingung-bingung cari pola ya, gua ada grup uh, grup telegram. Di mana grup itu selalu ada update satu kali 24 jam pola gacor ya. Nanti gue cantumkan di kolom komentar. Buat kalian yang mau join silahkan diklik linknya, join di sana. Yang bermurah informasi apapun yang disampaikan di sana ya bermanfaat buat kalian semua ya. Amin, amin, amin. Jadi gue juga pengen kalian gacur, gue juga pengen kalian cuan di sini. Ya. Gue pengen kalian itu punya profit juga ya. ya karena gue tahu di luar sana cari duit itu memang susah banget guys. Ya. Gue tahu itu setengah mati cari duit di luar sana itu ya memang setengah mampus lah ya. Tapi di sini gue kasih kalian itu uh, jalan samping ya. Gue kasih kalian itu sampingan, jangan apa sih namanya? udah ya, pokoknya sampingan lah ya ya di sinilah lah ya pokoknya ingat jangan jadikan ini uh, pekerjaan utama kalian ya oke okay, ini ke gue ke lagi betting ya ini ke, kalian jangan sampai uh, oke okay, ini gue buy spin aja lah gue buy spin aja nih kalian perhatikan aja di polanya ya game-game gini ya jadikan hobi lah jadi sampingan lah ya pokoknya tetap punya pekerjaan utama kalau main game-game ini ya setiap game itu ada trik mainnya ada ada cara mainnya lah jangan sembarangan mainnya lah gitu kita kita sebagai orang yang punya smart thinking aja gitu oke okay. apakah isi easy... sketcher ini isi by Spin ini JP semuanya pasti JP lah masa enggak ya kan retro tujuh tujuh kok retro tujuh tujuh ini bos jenggol dong Oke, okay, masih ada tujuh spin ya masih ada tujuh spin ya Oke, okay, dong kayak kasih kasih kan dong kayak ya kasih kan dong kalau bisa batin merahnya dong waduh kali lima lumayan yang penting konek kita lagi dikasih lagi di sini kali duanya mantap mantap waduh pecahnya pecahannya gila anjir Oke, okay, mantep dikasih super lumayan main banget ya tambahan-tambahannya. Jangan senang dulu yang nah, di sini kita belum balik modal ya. Aku balik aku tadi bayar spin di mana ya 200 ya kayaknya deh ya. Ini belum balik belum balik modal sih kita. Waduh, kali enam kali 3 di skip sayang banget ya. Waduh, waduh. Jebret nih waduh. kalian lihat sendiri ini perkaliannya ini ya. kalian lihat sendiri perkaliannya langsung diangkat terus sama kakeknya Dikonekin terus sama dia anjir-anjir oke di sini kita udah balik modal ya lebih dari 200 dikit udah hitung profit lah oke mantap anjir-anjir cincinnya dong oke mantap, tapi kasih cincinnya beneran udah ini auto sensor nih sensor nggak nih sensor nggak nih ada udah kalian lihat sendir aja ya kan langsung di dalam geng udah apalagi, lagi nah, buat kalian nanya-nanya yang request-request nah ini buktinya nih ya Tengok, dari Rp200.000, langsung naik nih kemenangan sampai 500 ribu nih Ini nih, nih, langsung diangkat lagi sama kakek nih. Gila, gila, gila. Ini kakek memang ya. Anjir, anjir, dikasih mega lagi rp ribu kan lumayan banget ya. Aduh, ini seminggu nih, jajan-jajanin nih, nih ya. Rokok, ngopi, ini tuh enak nih ya. Lumayan banget ya tambah-tambah nih ya. Ini thank you banget buat kalian semua yang dari ko sini ya. Oke, okay, thank you banget juga yang udah nonton nih, ya. Sampai jumpa itu di episode selanjutnya. Adios.